Ada itu? Ini sekitar jam setengah empat mm -hmm. Jam Diketahuinya mm -hmm. itu seperti apa sih Itu ada ledakan. Mm -hmm. dan saya keluar. Keluar. Ada asap sudah banyak. Tidak mengira kalau mobil saya meledak. Setelah itu? Setelah itu saya lihat sebelah kanan kok mobil saya cukup semua. Oh mobil kenal saya sejarahnya? Cat saya ada api dalam sedikit Ambil apar saya. Ambil apar. Mau dibuka pintunya tidak bisa. Bisa, tidak sampai pakai apa saja. Langsung diambil alapinya, ambil, dilepaskan. Jadi, itu cuma. Tapi sudah ditemati bensin. Ledakannya sekarang apa juga? Oh, ini kalau ledakannya seperti bom itu sudah. Seperti bom. Ini apalah? Apa ini bondet? Apa bom ikan itu? Saya tidak tahu juga. ini kan ada yang menyidik sudah. Begitu. Ini ada korban jiwa? Kalau korban jiwa tidak ada. Cuma rumah saya kacanya kaca kamar depan juga. Pecah, pas tamu, kaca sebelah tanya, di dalam rumah ada siapa aja di dalam rumah saya istri sama anak tiga orang tiga orang kondisi semuanya alhamdulillah oh. tidak ada apa-apa itu semoga pelakunya cepat ditangani di dan polisi ketemu biar tidak merembet kepada aku dari saya ini motifnya apa saya tidak tahu juga kalau sebelumnya merasa enggak Pak Tinggi eh, menangani eh, kasus masalah atau gimana? Pak, kalau kepala desa ini, ya kalau masalah ada banyak masalah, hmm. namanya kepala desa, ini banyak masalah. Hmm. Mungkin per, baru baru, baru rumah, masyarakat, kalau masyarakat, entar, gitu, cuma masyarakat sama masyarakat bicara cuma, tidak itu.